Saya tidak akan memberi nasihat banyak, tapi saya punya filosofi tentang tenaga kerjaan. Tadi sudah disebut bahwa nilai kerja itu ibadah. E, agama manapun pasti setuju kalau orang mendapat rezeki atau mendapat kebutuhannya karena lewat jalan yang halal. Jalan yang halal itu biasanya pilihannya itu ya kerja ya terus. Mungkin warisan. Terus hibah. Ini penting saya utarakan karena saya nanti akan baca beberapa makalah yang diriwayatkan ulama-ulama top Kitab ya, kitabnya Imam Huyit. Kenapa kita bicara tentang pekerjaan? Harusnya kita ketika dapat rezeki itu asumsi Islam, asumsi kebaikan. Itu to'amul wahid ya jadi makanan jatah orang satu atau rezekinya orang satu itu normalnya bisa dimakan orang dua. amusnya ini yakfi arbaatan. Normalnya rezekinya orang dua itu bisa dimanfaatkan, bisa mencukupi orang empat. Jadi kekacauan dunia ini dimulai karena jatahnya orang satu menghabiskan jatahnya orang seribu. Jadi gara-gara keragusan itu terus sistem sosial itu menjadi kacau. Harusnya itu to'amul wahid yakfi jatah rezekinya orang satu bisa menghidupi orang dua ke atas jatah rizkinya orang dua bisa menghidupi orang empat ke atas kemudian ini saya baca saja supaya tambah berkah beberapa teks tentang pekerjaan ini di kitab isyak di halaman 85 kalau kitab saya tentang tentang keutamaan kerja. Ini dijelaskan Inna minadzunu layuka bil Jadi, bagian diredaksikan إِنَّ ذُنُوبِ ذُنُوبُنْ لَيُكَفْرُهَ إِلَّا الْهَمُّ Jadi, sebagian dosa, itu ada dosa yang tidak bisa dihapuskan oleh istighfar tidak bisa dihapuskan oleh sodako, tidak bisa dihapuskan oleh misalnya wiridan. Yang bisa menghapuskan dosa itu hanya kalau kita serius atau kepikiran, hamu itu kepikiran mencari ma'asab, dari ris. Jadi sudut pandang itu penting. Jadi kita yang sedang istiqosah atau kita yang sedang pengajian atau mungkin kita sedang jadi ustad lihat orang mencangkul, orang ke pabrik, orang di aktivitas pekerjaannya itu harus kita lihat bahwa mereka adalah orang-orang yang sejatinya sedang minta ampun sama Allah Subhanahu Karena di tempat pekerjaan itu lahirlah satu variabel atau satu apa saja yang positif. Ada hukum sosial karena ketemu teman yang saling pengalaman, ada ketergantungan manusia sama hal-hal yang halal. Ini yang paling penting. Ya, banyak orang itu diwaktu itu karena pekerjaannya. Misalnya, orang bisa hidup. Itu sebetulnya karena makan nasi, minum air. Itu sesuatu yang halal. Jangan sampai orang bisa berpikir, bisa tenang kalau minum narkoba, misalnya. Orang bisa kerja karena digerakkan punya anak kecil, punya ibu yang renta atau punya keluarga yang membutuhkan. Jangan sampai orang kerja karena digerakkan oleh keinginan, karena nafsu, karena hal-hal yang masih Sehingga uh, status ya, status orang yang dagang misalnya Atas suru soduk, yuhsaru yawmalkiyama, Orang yang dagang kemudian dia benar, dia jujur. Itu nanti makomnya, kelas dia itu bersama para orang-orang yang meninggal lahir. lawan uh, pahlawan, -pahlawan. Ini penting saya utarakan supaya cara pandang kita terhadap beragama. Jangan sampai misalnya kita beragama, terus kemudian melihat yang ibadah itu yang datang ke masjid. Ya, kita jam kerja, kemudian ada pengajian, kita tidak pengajian itu dianggap salah karena enggak datang di masjid. Padahal kita datang ke pabrik atau ke pasar, nilainya sama, sama-sama ibadah. Ini penting supaya cara pandang kita terhadap orang lain itu positif. Saya berkali-kali bilang, kalau ada tetangga saya meninggal, saya muji orang ini kalau malam tidur. Kalau malam mungkin ya lihat sinetron. Kalau malam itu ya santai-santai di rumah sampai. Kalau kita pakai sudut pandang maksimal, yang dikatakan toat itu tahajud, air, dan maka orang ini tidak masuk kategori toat. Tapi kalau kita kembali ke definisi takwa, takwa itu meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah Taala. Orang ini akan kelihatan berprestasi karena saat di rumah dia berarti tidak melakukan hal-hal yang kriuk, tidak, tidak mengganggu orang lain, tidak menjadikan kegaduhan di patan atau di jalan. Hingga agama ini juga harus mengapresiasi tarkul maasi bahwa orang yang tidak punya aktivitas di rumah. Banyak yang dilakukan sebetulnya. Kebaikan masif, kebaikan bersama. Karena orang ini tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Ya, saya berkali-kali bilang, kalau saya jadi Kiai, jadi orang baik, kalau ada orang yang demawan, kasih sepatu ke kita, ya kita senang karena kebaikan itu diapresiasi. Misalnya ada, ah, tadi, cerita penaker dapat apresiasi, dapat penghargaan. Ya, kita senang karena itu. Karena itu Sampai andekan tidak itu juga senang Senangnya karena mungkin Orang lain ini sudah tidak butuh kita Tidak butuh kita Kok oh, buat baik berkali-kali bilang Kalau Anda jadi Kiai tidak usah tersinggung Kalau tetangga tidak minta konsultasi Artinya mereka sudah mandiri Bisa memutuskan masalahnya sendiri Tapi kalau konsultasi anggap mereka punya akhlak Tanya Kia Kalau tidak ya anggap saja mereka sudah mandiri Makanya sudut pandang ya dalam Islam sudut pandang itu penting sekali jadi setelah kita baca beberapa hadis suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid deras masjid dia ngaji dan ada pemuda dengan cangkulnya dengan enaknya melewati Rasulullah ya para sahabat tuh komplain ini dia ngawur sekali ada Rasulullah ngaji tapi tidak ikut ngaji. malah berlalu saja ke ladangnya tapi ketika di dengan tanda kutip, disalahkan. Rasulullah malah bila pemuda tadi. Pemuda, kalau dia kerja karena mencarikan nafkah untuk keluarganya, yang kecil atau yang tua, dan supaya dia ada minta-minta orang lain. Sudah sunnahku. Tiga bentuk sunnah Rasul itu tidak harus orang datang ke pengajian. Dan orang ikut fatwa kita, nah, Mungkin teman-teman yang sedang bekerja itu tidak lagi mendengarkan ngaji, sudah melakukan isi pengajian. Jadi yang lain baru mendengarkan, yang itu sudah melakukan isi pengajian. Makanya kalau di daerah saya banyak, kenapa kamu tidak datang ngaji? Kalau lebih dari ngaji dari Pak Yai. Kenapa? Pak Kiai kan yang menyarankan supaya kita baik sama orang tua. Saat Pak Kiai pengajian, sang rumah orang tua saya di rumah sakit kan. Tapi kadang-kadang kita pakai ukuran kita sendiri. Yang tidak datang pengajian tuh orang jelek karena tidak mau datang. Padahal jangan-jangan yang sedang di rumah, itu yang sedang melakukan isi pengajian itu, ya dia tidak datang karena merawat orang tuanya, karena sedang asik dengan istri. Itu harus disebut bagian dari kebaikan nah, dalam kebaikan Islam. Nabi pernah ngendikan, Nabi kamu kumpul dengan istri kamu itu sampai sahabat protes, Ya Rasulullah, masa ayat ti lahu ajrun masa urusan seneng-seneng sama istri dia dapat pahala? Nabi menjawab, wa min na aliwis. kalau pelampiasan syahwat itu, itu hal yang negatif atau yang haram, dia akan dosa. Maka ketika meletakkan yang benar, dia juga. Jadi pahala itu segampang itu. Orang asik dengan anaknya, dengan cucunya bercengkerama di rumah. Ya pahalanya besar. Karena saat itu berarti dia tinggalkan maksiat dia tidak benar dengan sebuah. Nah pekerjaan juga gitu. Mungkin orang lain dapat uang karena transaksi narkoba. Mungkin orang lain dapat uang karena kejahatan. orang lain dapat uang karena menikah. Orang-orang yang bekerja luar biasa ini dapat rezeki, harus kita apresiasi. Ya makam orang-orang ini, makomnya itu nanti kalau meninggal maksid orang di Orang-orang punya gelar asid gelar yang luar biasa dalam dalam khasianah kewalian. Orang-orang nah, yang bekerja itu nanti makomnya seperti itu. Itu adalah inspirasi kita yang luar biasa. Hingga nanti kita tidak melihat orang lain itu, wah, uang kok ke dok, Orang orientasinya dunia, tok bekerja terus, in kaya raya, ya. sekali. Kita tidak boleh berpikir, karena apapun banyaknya harta di tangan orang-orang halal, tangan orang-orang baik, pasti efeknya juga. bisa melahirkan pekerjaan, bisa melahirkan kemanfaatan. Ya Nabi kalau mujib dageng itu dari 10 riski itu 9 berkahnya ada di pedagang. Karena kalau pedagang tuh kikir, sekikir-kikirnya pedagang dia harus mengeluarkan uang bayar supir, bayar satpam, bayar yang ngirim jasanya dan sebagainya. kayak uang tetap berputar. Tapi sebaik-baiknya Anda kalau tidak dagang itu mungkin uang ditabung, uang mandek. potensinya itu ikhtiar, ikhtiar itu menyimpan. Kalau uh, ngelebih kota tertentu sekarang oleh. Karena saya nekun keilmuan agama maka saya hanya cerita bahwa betapa Allah itu ngapresiasi pekerja Nabi Dawud itu seorang raja, kaya raya tapi beliau tidak mau makan illa mingkas kecuali hasil pilihannya sendiri Masjur itu di Batriwayat, beliau seorang raja tapi hanya makan kalau tembikar atau anyaman bambunya atau apalah, pokoknya dari anyaman bambu itu terjual kalau hari itu gak terjual, ya gak bisa makan padahal beliau seorang raja, saking ya supaya rezeki yang dia makan yang beliau makan mingkas biati dari hasil karyanya sendiri banyak kiai-kiai guru -kia yang secara lahir kaya, tapi yang pondok untuk yang untuk dirinya itu sekadarnya bahkan sangking ekstrimnya di dunia kiai itu ada seorang kiai yang yang uh, tanam secara halal dan di tanah yang pasti halal Tiap makan, makan yang dan rofiah rofiah itu ya agak agak hura-hura itu kafaroi dengan makan pisang itu satu pisang dibagi-bagi dan dianggap kafaroh. Nah kenapa cara-cara publik itu banyak rofiah rofiah itu begitu? Mungkin kalau kita kiai kecil atau tokoh kecil atau siapa saja yang nasibnya kecil mungkin kita mau akses kita pendiri. Misalnya ada kiai kecil kampung tertentu dia pendiri. Tapi mungkin setelah kita jadi kiai besar itu jauh diundang masjid itu dan kemudian posisi kita mendapat Ini yang menjadikan kita harus tahu seperti tadi sairnya bang mus tadi. Ketika kiai kecil pendiri masjid tanah kita dipakai masjid, setelah kita kiai besar kok dapat uang dari medjid. mungkin karena kita kuliah pati pinter itu kelasnya jadi tokoh di pedalaman. Akhirnya kita mungkin apa di situ yang manfaat? iran air, apa yang manfaat. Jadi kalau kita kepinteran, malah jadi orang yang terus hanya dengan negara itu mendapat, bukan memberi. Nah, hal-hal seperti ini harus jadi motivasi semua pekerja. Menteri juga mentalnya harus memberi. Pekerja juga mentalnya harus memberi. Maka dulu banyak negarawan kita bilang hubungan Anda dengan negara itu sejauh mana Anda memberi sama negara ini. Bukan berpikir sejauh mana negeri. Negara ini memberi kepada kita. Itu yang diajarkan guru kita, orang-orang kita, bahwa hubungan kita dengan negara, dengan orang lain itu Yunfikun Yunfikun itu berkontribusi. Sehingga saya ini termasuk Kiai yang kalau ketemu orang yang terlalu baik sama saya ini saya sungkan. Karena hubungannya saya mendapat. Tapi kalau ketemu orang yang lebih lemah mungkin saya lebih bede Karena hubungan kita ini memberi. Itu yang diajarkan alia dululia ya, zero. Bawa tangan yang atas lebih baik ketimbang tangan di bawah. Makanya saya mohon, Menterian, semuanya lah kita hubungan dengan bangsa kita, dengan masyarakat kita, dengan rakyat kita. Hubungan kita hubungan memberi, bukan hubungan mendapat. Bahwa secara aturan atau secara kultur, karena kita pejabat, kita kiai mendapat, itu ya rezeki dari Allah yang kita terima. Secara syukur, tapi sebetulnya komitmen kita sebagai bangsa itu, komitmen itu harus dicatat. Karena Islam mengajarkan maalial umur mental-mental yang mulia, mental mulia itu ya mental heroik, mental memberi, mental berkontribusi, kan mental, mental nyuwun, kan mental yang maalial umur, kan mental yang amat. Kita mohon ini mungkin ya harus saya sampaikan karena memang supaya orang itu melihat bahwa pejabat itu mikir kita, mikir negara dan juga gitu, dai juga, makanya harus diartikan mereka itu ber keras untuk kita. Jadi kalau kita orang yang mungkin agak nyuwak agak dengki atau agak hasut berpikirnya tuh enak jadi pejabat enak jadi kader enak jadi ini itu jadi kita repot makanya tunjukkan bahwa kita adalah orang yang beralih orang yang beralih berkon orang yang beralih airunas anfahum yang terakhir karena tadi banyak membaca puisi banyak saja dan saya senang sekali tapi saya mau cerita tentang Keunikan dunia-dunia wali. Ada seorang wali jadi pegawai penjaga kebun. Padahal seorang wali, dia penjaga kebun kebun anggur. Penjaga kebun anggur. Eh, karena dia wali, ya hanya jaga aja. Tahun-tahun dia jaga di situ. Mungkin 10 tahun. Suatu saat majikannya datang. Saya ambilkan anggur terbaik, yang paling manis. Eh, karena dia agak pengalaman ngambil yang merah merona. Yang tidak kehitam-hitam ambil. Ternyata kecut sekali. Masam sekali. Masih marah-marah. Kamu kerja di sini 10 tahun tidak pengalaman. Harusnya kamu bisa membedakan mana yang manis, mana yang masih masam. Ya, saya ini kan kiai, jadi tidak pernah ngambil sesuatu yang tidak saya. Nah, ya, kira-kira kalau Anda punya karyawan seperti itu, tuh bingung apa? Anda. Kalau dibilang hianat, tidak pernah hianat. Tapi akhirnya nggak bisa disuruh karena nggak pengalaman. Barat Anda punya pembantu. Ayo anterin saya, saya tidak bisa nyupir. Mobil nganggur banyak, kok tidak bisa nyupir. Nah, saya tidak pernah gasap. Jadi itu memang apa ya. Jadi akhirnya terus majikan tadi sudah kamu jadi guru saja, eh, Kamu nggak pantas jadi kerja kata gitu. terus akhirnya dan ternyata ya, tadi termasuk wali besar yang hazana anak wali kerja 10 tahun di sama sekali nggak pernah makan. Suatu saat majikannya datang minta diambilkan anggur terbaik. Dia ngambil sekenanya yang dikira baik, terus ternyata itu ketuk sekali, masam sekali. Dia dimarahin karena dia nggak pernah sama sekali enggak dia, dia merasa kualitasnya dijaga, amanah dijaga, tapi komitmen terhadap kebaikan bersama karena ekonomi kalau kita bangkrut yang sakit ya pangan saja bukan kemenag saja. Kalau negara ini kolab, yang bingung nggak nggak presiden saja kita semua Rasalah sebagai bangsa yang bersama, ingin berunas anfaat. Katakan, eh rahmatan, semuanya enak, semuanya nyaman. Karena kita semua kenal, lahir rahmatan rahim, ketika menyebut Allah, pasti yang maha pengasih dan mahan Allah. Saya kira demikian, mari berdoa bersama, semoga di bahwa kita bergantung sama yang menguasai langit bumi, menguasai kehidupan kita, menguasai semua yang terlewatkan maupun yang akan datang. Al-Fatihah. Al-Fatihah.